Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto BBL ya Masya Allah Luar biasa banget nih BBL Ini memang semalam yang membuat kita semakin bahagia Dan kita lihat salvo dengan kalimat Gadsden yang dituliskan Ayah Kejora mengunggah sebuah kalimat Arjunaku Tuh Masya Allah luar biasa BBL adalah Arjuna dari Ayah Kejora Masya Allah luar biasa banget ya kita doakan mudah-mudahan, Leslar selalu bahagia, rumah tangganya langgeng, dan dijawabkan selalu dari orang-orang yang tidak baik. Di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan. Dari Om Kevin juga ikut memberikan tanggapan. Bang El sebentar lagi dua sama Aki Ayah Kejora, Tuhan Amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lidara Tuh, Lalu juga ikut berkomentar ya di postingan Ayah Kejora mengatakan... Arjunanya buaya, Katanya tuh, duh. Ini sih lagunya Bunda Inul ya <laughs> Ada aja kelakuan dari Lara-Ralida Masya Allah Ada juga komentar lain diberikan dari Nyoman, Sulastri ini Mengatakan Bang El, kasih pisana sehat-sehat ya Bang Kata, Amin. Masya Allah banget ya Kita aminkan doa-doa baik Dari orang-orang yang tua, selalu mendoakan Selalu support idola kesayangan kita Ada juga komentar lain bersahabat Diberikan dari akun Instagram Tutik Yudiono mengatakan Duh gantengnya Anak soleh insyaallah Calon pemimpin yang hebat Wow amin Masya Allah banget ya mudah-mudahan BBL menjadi pemimpin Nanti di masa depan amin Dan berikutnya Kita lihat juga persahabat ya, Di adungan spesial dari Erna Ini momen kemarin Ketika Torik Halilintar Bermain pingpong atau bermain tenis meja bersama Papa Bilar Dan terlihat banget ya ekspresi Papa Bilar Ini kayaknya lagi di posisi kalah Atau imbang nih persahabatnya ya Kita lihat kalimat kampung yang dituliskan Serius banget sih bos Kayaknya ini pas skor imbang Cantah imbang tuh persahabat ya Tuh allah banget ya Ini seperti ini, kayaknya skornya imbang Masih deg-degan ya <gifat ini> Udah kelihatan banget di daerah wajahnya Papa Bilar memang masya Allah. Kalau lagi posisi kalah, emang tentunya terlihat banyak ya. Papa Bilar, sabar bang. Mudah-mudahan tentunya bang selalu diberikan kesehatan, amin. Dan kita lihat para sahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan dari akun janiyah.janiyah.100 dua mengatakan di kolom komentar. Dia kan paling takut kalah Min WKWK katanya tuh Aduh memang luar biasa banget ya Papa Bilar Pengen banget mainnya selalu menang Dan kalau untuk kalah ekspresinya memang beda banget ya <guluh> Luar biasa mudah-mudahan semakin banyak dukungan untuk Lesti dan Bilar Amin Berikutnya ya ada vitamin bahagia juga yang diterapatkan langsung dari Tarik Halilintar yang baru saja mengunggah sebuah postingan di ig nya foto BBL yang sedang tertidur. Duh, manja banget ya. Gemas kata Tarik juga nih, nama lastinan riski bilal Ritek tuh. Ini sih luar biasa, cute banget BBL. Sementara lagi juga akan bernyanyi teman cewek nih, anak dari Adna Halilintar dan Aurel Hermansyah, ya duh banyak sekali nih teman-teman yang seangkatan BBL yang masya Allah luar biasa kalau udah pada kumpul pastinya seru banget dan kita lihat juga postingan tarik halilintar ini pun dipas kembali oleh akun Leslar Anaskorsi di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan yang dari akun Instagram Nonon Mozart mengatakan Masya Allah, berarti yang kemarin di kasur sepertinya tarik ya katanya tuh Wow <gifat> Ada juga komentar lain diberikan dari akun Herlina 784 Mengatakan di kolom komentar Tinggal bundanya ya, belum nongol udah beberapa hari Mudah-mudahan sehat-sehat ya, amin Doakan saja mudah-mudahan bunda Lesti Selalu diberikan kesehatan dan pastinya Menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia setiap hari